Rapapapapam, papa papa uh -huh. papa papa uh -huh. Saat ini aku sedang berjalan Berjalan-jalan ke masa depan Pakai roket, roket, sampai roblai, roblai. Dompet macet, tetap nge -fly. Tak peduli kamu, anggap aku ini sampah Tapi jangan lupa sampah itu apa Bisa didaur ulang, bisa hasilkan uang Dan juga bisa hamilin kamu Berawal dari gunung berbintang Saat itu ku ajak kamu kencan Kitembak kamu, kau anggap aku teman dasar Menyebalkan kau pemberi harapan palsu. Palsu, dasar cintamu Palsu, palsu, palsu Pemberi harapan Palsu, palsu, palsu Dasar cintamu Palsu, palsu, palsu Pemberi harapan Palsu Ku pernah jatuh cinta Para wanita nggak usah sebut nama, itu nggak guna lumayan punya muka. Pernah kan Cina tinggal di Surabaya dan punya banyak harta, tapi sekarang dia sudah ada yang punya banyak cowok yang suka, tapi aku nggak papa. Dulu katanya cinta, katanya pengen nikah Surabaya dan Jogja punya banyak kisah mulai dari bobok bareng sampai cipok cipokan dari kosong-kosong sampai akhir pertandingan saime medan kaya gelandang menyerang dari atas sampai bawah sapu rata abang rabas sekarang aku sama dia ceritanya udahan bukannya nggak sayang doi yang mulai duluan suka curigaan nuruh yang bukan-bukan asem aku ogah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 lama kita kita jadi teman tapi tidak pernah bicara perasaan kau buat dadaku merasa dengan saat kita saling saling berduaan sudah sering kali ku coba katakan soal rasa ini jangan ditanyakan tulus dari hati bukan sekedar bualan aku tak berdali Lora cinta sampai mati tapi tinggal. Bukan untukku itu yang kau mau Aku cuma jadi ojekmu tempat pelarian Hatiku bukan kos-kosan Hona please dengarkan Sungguh aku sudah bosan Palsu, palsu Dasar cintamu Palsu, palsu